Sore, uh, Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kita bertemu lagi dalam press briefing mingguan kali ini dalam keadaan sehat setelah tadi, tengah hari, rekan-rekan juga turut hadir dalam join press briefing pertemuan Menlu RI dan Menlu Kenya. Saya juga sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan indikasi topik yang ingin dibahas atau ditanyakan dalam press briefing kali ini. Nanti mohon dapat langsung ditanyakan sekiranya belum terjawab dari paparan para narasumber press briefing. Dan seperti biasa, pertanyaan dapat diajukan dengan mengaktifkan fitur chat terlebih dahulu dan mengaktifkan videonya apabila dimungkinkan. Pertanyaan yang disampaikan ke chatbox akan saya bacakan, sila waktu masih memungkinkan. Seperti biasanya, press briefing kali ini akan difasilitasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Fajrullah, yang kali ini akan didampingi oleh narasumber yaitu yang pertama adalah direktur pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup yang merupakan khusus kerja G20 Indonesia bapak Hari Prabowo ada juga yang kedua adalah kepala biro dukungan strategis pimpinan bapak Ahmad Rizal Purnama serta direktur Sekdilu yang juga merupakan sekretaris bidang tim percepatan pemulihan ekonomi PPP Ibu Lintang Paramitasari dan tidak pernah ketinggalan seperti biasanya kita juga telah hadir di sini bersama kita eh, Direktur Perlindungan WNI Bapak Yuda Nugraha. Dan baiklah untuk efektifnya acara ini saya persilahkan kepada Bapak juru bicara untuk langsung memfasilitasi briefing hari ini. Terima kasih Bapak juru bicara diperkenalkan. Terima kasih Mas Apung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Senang bisa bertemu kembali dalam press briefing mingguan pada kali ini. Eh, mohon maaf, semula kita merencanakan jam puluh, namun kita mundurkan karena memberikan kesempatan untuk Pak Yuda ya, yang saat ini masih berada di Ukraina untuk bisa eh, mempersiapkan dalam kondisi yang lebih baik lagi di tempat di mana yang sangkutan berada saat sekarang. Teman-teman sekalian, seperti tadi sudah disebutkan oleh Mas Apung, ada beberapa narasumber pada press briefing kali ini. Saya mungkin akan memulai dan mengundang Mbak Mita untuk memberikan update terkait kegiatan COVAX yang baru saja berlalu beberapa hari lalu di Lombok ya. Saya persilahkan Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak yang terhormat Bapak Dirjen IDP, yang terhormat para Direktur dan juga para rekan media yang kami hormati. Terdapat dua hal yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama, terkait dengan perolehan vaksin Indonesia. Lalu, yang kedua, terkait dengan tadi, seperti supa, disampaikan oleh Bapak Dirjen, keikutsertaan Ibu Menlu dalam pertemuan covax MCEG. Jadi, uh, seperti lazimnya, Kementerian Luar Negeri bersama dengan kementerian dan lembaga terkait selalu melaksanakan diplomasi uh, vaksin untuk memenuhi kebutuhan, baik booster maupun vaksin primer. Pada minggu kedua bulan Maret ini tepatnya pada tanggal 11 Maret kemarin Indonesia kembali menerima vaksin Moderna dos sharing pemerintah Amerika Serikat melalui Covax Facility sebanyak 2.880.800 dosis vaksin sehingga uh, hingga tanggal 17 Maret 2022 ini total vaksin yang telah diterima Indonesia mencapai 505.501.435 dosis vaksin vaksin tersebut didapatkan dari dua jalur yaitu jalur multilateral dan juga um, jalur bilateral jumlah ini bisa memenuhi 93,6 persen dari total kebutuhan vaksin dua dosis bagi seluruh rakyat Indonesia nama pemerintah dan juga kementerian luar negeri kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari negara mitra yang terus memperkuat memperkuat kesetaraan akses vaksin kita, kami akan terus melakukan pengawalan kedatangan vaksin ke Indonesia dengan terus memperhatikan juga laju dan kapasitas vaksinasi domestik tekankan media yang kami hormati, eh, sebagaimana telah dimaklumi mandat Ibu Menteri Luar Negeri sebagai co-chair dari Covax Advanced Market Commitment Engagement Group atau EMCEG telah diperpanjang hingga akhir tahun 2022 pada tanggal 15 Maret 2022 yang lalu pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, Ibu Menteri Menteri Luar Negeri kembali bertindak sebagai co-chair bersama dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan juga Menteri Kesehatan Ethiopia. Beliau memimpin sesi kedua yang membahas update mengenai varian Omicron dan juga efektivitas vaksin. Pada pertemuan tersebut, Ibu Menteri kembali menekankan prioritas utama pada saat ini yaitu agar covax mg mengupayakan agar seluruh negara dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh WHO, dalam hal ini yaitu 70% pada pertengahan tahun 2022. Selain itu, Ibu Menteri Luar Negeri juga menekankan pentingnya peran EMCEG dalam menjembatani, mengurangi kesenjangan akses terhadap vaksin, mengingat masih ada sejumlah negara EMCEG yang belum mencapai angka vaksinasi 10%. Padahal kita kan tinggal tiga 3,5 bulan lagi ya menuju tahun pertengahan tahun 2022. Oleh karena itu, perlu melibat, melipat gandakan upaya penyelitaan vaksin, akses terhadap vaksin. Selain itu, peran dari COVAX juga sangat krusial dalam memastikan bantuan terkait kapasitas pelaksanaan vaksinasi. Hingga Maret tahun 2022, COVAX Facility telah berhasil mengirimkan satu 0,366 miliar vaksin ke 144 negara di mana uh, untuk kedepannya sekitar 1,7 miliar dosis vaksin diproyeksikan akan tersedia bagi negara anggota pada semester 1 tahun 2022. Tentunya sebagai co-chair COVAX-AMCEG, Ibu Menteri Luar Negeri akan terus mendorong keseragaman akses terhadap vaksin yang aman dan efektif dan juga memastikan bahwa aspirasi dari negara berkembang terus tersampaikan pada COVAX-AMCEG. Mungkin itu dari kami, Pak Dirjen. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Bita atas uh, update-nya. Uh, saya mengundang sekarang Mas Bowo untuk juga memberikan update uh, terkait aktivitas dan program-program G20. Saya persilahkan Mas Bowo. Terima kasih, Bapak Jubir. Uh, izinkan kami menyampaikan sedikit update mengenai perkembangan uh, pelaksanaan presidensi G20 Indonesia. Pada bulan Maret ini tercatat 60 kegiatan yang telah dan akan berlangsung baik di Sherpa Track maupun di Finance Track. Beberapa yang dapat kami highlight pada tanggal 10 Maret, T20 atau Think20 yang merupakan forum lembaga-lembaga Think Tank negara-negara G20 mengadakan webinar internasional mengenai Smart City Topiknya adalah Setting Priorities, Smart Ways to Make Indonesian City Smarter. Webinar diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung, bekerjasama dengan Asian Development Bank atau ADB, dan Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, ditujukan untuk mendukung kesuksesan pembangunan smart city khususnya di Indonesia. Acara dihadiri Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Direktur Utama Asian Development Bank pada tanggal 8-10 Maret berlangsung pertemuan pertama employment working group yang dibuka oleh Bapak Menteri Tenaga oleh ibu menteri tenaga kerja dan pertemuan membahas dua dari empat prioritas employment working group yaitu yang pertama adalah lapangan kerja bagi penyandang disabilitas dan yang kedua mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan produktivitas. Selanjutnya tanggal 11 sampai 17 Maret di Dubai di sela-sela World Expo uh, apa, tahun ini diselenggarakan Bank Indonesia Special Week yang juga merupakan kerjasama antara BI dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemprov DKI Jakarta dan sektor perindustrian uh, dan merupakan bagian dari side event Presidensi G20 untuk mengedepankan peran UMKM sebagai salah satu agenda finance track G20. Kegiatan juga menyampaikan, menampilkan atau men-showcase berbagai produk UMKM unggulan yang meliputi perhiasan dan aksesoris, tekstil, pernak-pernik rumah tangga, makanan-minuman, serta berbagai produk-produk lainnya. Pada tanggal 14-15 Maret, Pemda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Connectivity City 2022 yang merupakan bagian dari site event dalam uh, kerangka U20 atau Urban 20. Jadi kegiatan koneksi city itu dirancang sebagai konferensi internasional terkait ekonomi kreatif uh, dan meng mengusung tema People and the Next Economy Recovering Together. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Museum Konferensi Asia Afrika. Uh, pada tanggal 15 Maret, berlangsung kick off meeting dari Digital Economy Working Group merupakan kelompok kerja di bawah Sherpa Track dan untuk pertama kalinya berlangsung di bawah presidensi Indonesia. Nah, jadi di bawah presidensi presidensi sebelumnya pembahasan digital ekonomi berlangsung dalam format task force dan baru di bawah presidensi Indonesia dielevasi ke tataran working group. Ditujukan untuk membahas konektivitas digital, kewirausahaan digital, Uh, pengurangan uh, digital uh, capacity uh, divide, serta aliran data. Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, uh, termasuk turut menyampaikan uh, sambutan bersama dengan Bapak Menkominfo pada kegiatan ini, dan Ibu Menlu menyampaikan tiga fokus kerjasama internasional uh, terkait dengan kolaborasi, terkait dengan digital literasi dan juga perlunya membangun ekosistem digital yang aman. Selanjutnya pada saat ini tanggal 16 sampai 18 Maret sedang berlangsung pertemuan pertama Education Working Group di Yogyakarta yang mengangkat empat prioritas yaitu pendidikan berkualitas universal, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan pekerjaan pasca COVID-19. Beberapa rencana pertemuan terdekat lainnya di bulan Maret ini, Infrastructure Working Group yang kedua, pertemuan kedua Infrastructure Working Group akan berlangsung di Jakarta tanggal 16 sampai 18 Maret. Pertemuan pertama Energy Transition Working Group di Yogyakarta tanggal 24 Maret. Pertemuan pertama Anti-Corruption Working Group di Jakarta tanggal 28 Maret. Pertemuan pertama Trade Industry and Investment Working Group di Solo tanggal 29 Maret. Uh, demikian uh, dari kami, Bapak uh, Juru Bicara, kami kembalikan. Uh, terima kasih. Terima kasih, Mas Bowo, atas update-nya. Uh, selanjutnya saya mengundang Pak Rizal untuk memberikan juga update uh, berbagai kegiatan yang sudah Ibu Menteri luar negeri lakukan dan juga apa yang direncanakan dalam waktu dekat ke depannya. Silakan, Mas Rizal. Terima ya, uh, kasih, uh, Pak Rizal. Uh, selamat sore teman-teman uh, semua, teman-teman media, teman-teman uh, uh, Direktur dari Kementerian Luar Negeri. Terkait dengan kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri, beberapa hal yang uh, bisa di-highlight. Tentunya tadi sudah di-highlight oleh Ibu Mita mengenai COVAX, saya tidak akan mengulang. Kegiatan Ibu terkait dengan G20 di, di, uh, di Digital Economic uh, Economy Working Group, itu juga sudah disampaikan oleh Pak Bowo. Teman-teman uh, juga tadi sudah uh, mendengarkan langsung, Uh, hasil pertemuan yang langsung disampaikan oleh Ibu Menteri terkait uh, dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Kenya, dan uh, pembukaan kedutaan uh, Kenya di Jakarta pada hari ini yang juga dihadiri oleh Ibu Menteri Luar Negeri, itu sudah disampaikan dengan apa dengan sangat detail oleh Ibu Menlu, dengan Menlu uh, Kenya. Lalu saat ini uh, Ibu Menlu sedang menerima National Security Advisor India, uh, Bapak Ajit Doval, yang ke Jakarta dalam konteks pertemuan uh, security dialog dengan Pak Menko Polhukam uh, uh, juga pada saat yang sama NSA India juga diterima oleh Ibu Menlu pada saat ini pertemuan sedang berlangsung lalu seperti teman-teman juga ikuti Ibu Menlu mendampingi Bapak Wapres di pertemuan second Asia International Water Week di Labuan Bajo uh, pada Senin uh, yang lalu lalu juga Ibu Menteri berkesempatan bertemu dan membahas hal-hal perkembangan isu di kawasan dan global dengan mantan Sekjen PBB beban Kimun. Isu-isu yang dibahas antara lain isu Myanmar, Ukraina dan Afghanistan. Saya hanya akan meng highlight beberapa komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Menlu terakhir teman-teman semua. Setelah minggu yang lalu Ibu Menlu terus berkomunikasi dengan menteri-menteri dari negara-negara G20 khususnya dari negara-negara G7 diantaranya adalah Australia Amerika Jerman dan Jepang pada minggu ini secara intensif pula Ibu Menlu melakukan komunikasi dengan negara-negara anggota G20 dari emerging economies seperti teman-teman juga ikuti yang sudah ada di Twitter ibu yaitu RRT Arab Saudi India Afrika Selatan Turki Meksiko Brazil dan Argentina jadi hampir semua negara-negara G20 dari emerging ekonomis ibu menu sudah berkomunikasi pada minggu pada dalam seminggu ini tentu yang mereka bahas adalah bagaimana menyikapi apa yang terjadi di Ukraina tentu teman-teman ketahui dalam komunikasi itu mereka semua berkomunikasi sangat intensif menyikapi apa yang terjadi di Ukraina situasi yang tidak mudah dampaknya terhadap ekonomi global juga sudah semakin dirasakan oleh seluruh dunia di samping apa yang selalu ibu menu sampaikan tentang prinsip prinsip yang harus ditegakkan terkait dengan penghormatan terhadap hukum internasional penghormatan terhadap kedaulatan dan apa namanya teritorial integrity juga mereka berkesempatan membahas terkait dengan isu kemanusiaan dan pentingnya sekali lagi humanitarian corridor dan safe passage harus diciptakan lalu dirispek dan diimplementasikan dengan baik sehingga masyarakat sipil yang terjebak dalam zona perang bisa diselamatkan dengan aman yang juga tidak kalah penting adalah mereka membahas bagaimana impact daripada perang di Ukraina terhadap global ekonomi karena fokus daripada negara-negara saat ini adalah bagaimana dunia dapat segera keluar dari pandemi dan dari apa namanya dapat pulih dari aspek ekonomi sesegera mungkin dan itulah sebetulnya tema utama dari G20 Indonesia yang Ibu Menlu tegaskan dalam konteks komunikasi dengan menteri, menteri Luar Negeri G20 tersebut adalah bagaimana G20 dapat terus bisa bekerja di tengah situasi yang sangat sangat berat khususnya difokuskan bagaimana dunia bisa keluar dari apa namanya Pandemi dan juga bisa pulih dari aspek ekonomi, khusus dengan Menlu RRT. Saya ingin apa highlight ada tiga isu selain uh, isu tadi, apa uh, Ukraina juga dibahas terkait dengan hubungan bilateral kedua negara. Tentunya, khususnya yang Ibu angkat adalah terkait dengan kemungkinan difasilitasinya pelajar-pelajar Indonesia yang saat ini masih belum bisa kembali ke uh, China karena memang dampak dari pandemi. Jadi, dalam komunikasi tersebut. Ibu Menlu menyampaikan harapan agar pelajar-pelajar kita yang belum bisa kembali ke apa ke Cina untuk kembali menuntut ilmu bisa difasilitasi hal yang sama sesungguhnya juga disampaikan oleh Ibu Menlu ketika komunikasi dengan Menlu Australia Jepang maupun Korea Selatan dan lain-lain sehingga student-student kita yang saat ini masih terjebak atau tidak bisa kembali ke negara-negara di mana mereka menuntut ilmu dapat difasilitasi yang kedua juga yang dibahas adalah undangan dari Menteri Luar Negeri Cina terkait dengan penyelenggaraan First Dialogue of Af of Afghanistan and its neighboring countries yang akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2022 Menlu Wang menyampaikan bahwasanya Indonesia akan menjadi salah satu negara non neighboring countries yang diundang dalam pertemuan tersebut karena Indonesia selama ini memiliki perhatian dan kontribusi besar dalam upaya mengembalikan Afghanistan dan memastikan Afghanistan menjadi negara yang stabil, sejahtera dan makmur sesuai dengan janji-janji yang memang sudah disampaikan oleh Taliban sendiri terkait dengan upaya pembangunan pemerintahan yang inklusif, tentu yang kedua menghormati hak-hak asasi manusia terutama hak perempuan dan terakhir tentunya tidak imgris terhadap ideologi apa namanya kekerasan. Beberapa negara yang sudah konfirm akan hadir di antaranya adalah Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, wakil Afghanistan sendiri dan insyaallah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Ibu Menlu akan apa namanya hadir dalam pertemuan tersebut pada tanggal 31 Maret dan Wang Yi secara khusus menyampaikan undangan juga dalam kaitan itu mengundang Ibu dalam konteks working visit secara bilateral jadi sebelum pertemuan tanggal 31 akan dilakukan pertemuan bilateral Ibu Menlu Uh, tanggal 30 Maret 2022. Sebelum ke apa ke Cina, Ibu akan dijadwalkan sementara ini ini udah menyangkut ke apa namanya jadwal berikutnya adalah rencana kunjungan atau apa namanya uh, uh, meng, uh, menghadiri pertemuan Doha Forum yang selama ini Ibu, Ibu sudah miss beberapa kali. Menteri Lurian Negeri Qatar berkali-kali mengundang Ibu dan acap kali ada conflicting schedule. Mudah-mudahan pada Doha Forum kali ini Ibu Menlu akan Dapat berbicara dan tema yang akan diangkat mengenai bagaimana perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik sebagai wakil dari <tuh> ASEAN tentunya. Uh, itu yang saya ingin sampaikan, Pak Faiza, yang besok itu teman-teman sudah juga tahu, besok akan ada Menteri Luar Negeri Mesir yang akan berkunjung ke Jakarta selain bertemu dengan Ibu Menlu dan beberapa menteri, juga yang bersangkutan akan diterima Bapak Presiden karena membawa surat dari apa namanya Presiden uh, Mesir. Demikian, Pak Faisal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Faisal. Selanjutnya, saya undang Mas Yudha. Ya. Terima kasih, Pak Dirjen, rekan-rekan direktur, teman-teman media. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan pada siang ini terkait dengan kasus warga Indonesia di Saudi, dan kemudian yang kedua terkait dengan upaya evakuasi 9WNI yang ada di Ukraina. Innalillahi wa inna ilahi roji'un, kami ingin menyampaikan kabar duka bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 pagi hari waktu jeda, otoritas Saudi telah melaksanakan eksekusi mati terhadap dua warga negara Indonesia atas nama Agus Ahmad Arwas alias Iwan Irawan Emput Arwas, dan saudara Nawali Hasan atau alias Atok Suparto Bindata. Informasi rencana eksekusi Agus dan Nawali ini diterima Kajari Jeddah sehari sebelumnya, tepatnya tadi malam, melalui pengacara yang disewa oleh Kajari Jeddah. Dari sisi kronologis, pada tanggal 2 Juni, 2011, Agus Nawali dan Siti Komaria ditangkap pihak kepolisian Jeddah atas tuduhan membunuh sesama WNI. WNI tersebut, korban WNI tersebut bernama Fatmah alias Wartina. Fatmah ditemukan dalam keadaan meninggal dengan tangan terikat dan mulut terplester. Pada jenazah korban ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Selanjutnya, Agus, Nawali, dan Siti Komaria menjalani proses persidangan dengan dakwaan pembunuhan berencana. Dalam hal ini, Agus dan Nawali mengakui telah melakukan pembunuhan dengan alasan dendam atas penganiayaan yang dilakukan korban terhadap mantan istri. Nawali setelah melalui proses persidangan berdasarkan putusan hukum tanggal 16 Juni 2013 Agus dan Nawali mendapat putusan fonis mati pada pengadilan tingkat pertama pada tanggal 19 Maret 2018 Agus dan Nawali kembali mendapatkan fonis pati pada persidangan banding dan kemudian Status vonis tersebut dinyatakan inkrah pada tanggal 19 Oktober 2018. Kasus Agus Danawali, penetapan hukuman mati menjadi lebih kuat karena adanya pengakuan dari keduanya. Hukum di Arab Saudi menempatkan pengakuan ya, terdakwa sebagai bukti kuat atau dalam istilah Arabnya Al-Itiraf Sayyidul Adillah Walbayinah pengakuan adalah bukti yang paling utama tentunya di samping bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain sedangkan Siti Komariah diputus hukuman penjara selama 8 tahun dan 800 kali hukuman cambuk sejak awal penangkapan hingga persidangan pemerintah Indonesia termasuk dalam hal ini KJRI Jeddah dan KB Riyad telah melakukan berbagai macam langkah pendampingan baik sifatnya litigasi maupun non-litigasi di berbagai tingkatan untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak-hak Agus Nanowali selama persidangan dan juga melakukan upaya untuk meringankan hukuman yang bersangkutan langkah-langkah tersebut ya, pertama langkah hukum dan kekonsuleran ya, antara lain mendampingi proses investigasi di kepolisian empat kali mendampingi persidangan 10 kali menunjuk dua pengacara melakukan penelusuran kepada aparat hukum 14 kali, menyampaikan memori banding 2 kali, menyampaikan peninjauan kembali 1 kali, dan kemudian kunjungan penjara atau kunjungan konsuleran sebanyak 39 kali. Selain langkah litigasi, kita juga mengupayakan langkah luar biasa, yaitu langkah diplomatik. Langkah-langkah diplomatik yang kita lakukan, mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Saudi lebih dari 9 kali. Mengirimkan surat pribadi dubes Riyadh dan Konjen Jeddah kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Putra Mahkota sebanyak 2 kali. Lalu kemudian Ibu Menteri Luar Negeri juga mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri Saudi sebanyak 1 kali. Kemudian yang terakhir, Bapak Presiden sendiri telah mengirimkan surat pribadi kepada Raja Saudi sebanyak dua kali. Sampai saat saat terakhir, menjelang jam-jam eksekusi ya, tadi pagi, sejak tadi malam dan pagi, semua jalur komunikasi tingkat tinggi sudah kita jalankan guna mendapatkan kerikanan hukuman. Semua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. telah telah dijalankan secara maksimal. Pemerintah Indonesia telah melakukan penelusuran data korban, yaitu atas nama Fatma alias Wartina dan keluarganya di Indonesia, namun hingga saat ini data tersebut tidak ditemukan. Data keimigrasian dan sidik jari korban juga tidak ditemukan dalam database imigrasi Arab Saudi. Korban diperkirakan tinggal undocumented di Saudi, sebelum tahun 2016, jadi diperkirakan masuk Saudi sebelum tahun 2016 karena setelah tahun 2016 Arab Saudi telah menerapkan rekam data biometrik jadi bisa dilacak, namun data-data yang bersangkutan tidak bisa kita lacak Nah, dalam berbagai kesempatan pemerintah juga melakukan family engagement kepada keluarga Agus dan Nabi secara khusus pagi tadi Tim dari Kementerian Luar Negeri juga telah mendatangi keluarga, mendatangi keluarga Agus dan Nawali untuk menyampaikan secara langsung informasi eksekusi mati ini, sekaligus menyampaikan duka cita. Fasilitasi komunikasi juga diberikan kepada keluarga, baik dengan perwakilan RI dan keluarga. Pasca eksekusi, duta besar RI kita yang dilihat dan juga konjen kita di Jeddah mendampingi proses pemulasaran jenazah dan pemakaman AA, Agus, dan Nawali di Jeddah. Sesuai dengan hukum setempat, jenazah memang harus segera dimakamkan di Arab Saudi. Innalillahi wa inna lillahi Nanti kami akan sampaikan, share melalui chatbox uh, untuk kemudahan teman-teman media, uh, Tadi kan ada beberapa data statistik. Kami akan sampaikan eh, melalui eh, chatbox untuk eh, soft copy-nya. Lalu untuk isu yang kedua, yaitu isu terkait dengan eh, evakuasi kita di Ukraina, izinkan kami share paparan. Kami menyampaikan progres eh, evakuasi eh, WNI yang ada di Ukraina Uh, seminggu ya, kami yang lalu kita sudah uh, menyampaikan briefing juga dan hari ini kami akan menyampaikan update-nya jadi perkembangan yang terjadi selama seminggu ini, kalau teman-teman mengikuti ya, uh, total memang saat ada 124 WNI kita yang sudah kembali ke Indonesia nah, minggu lalu dalam upaya evakuasi masih ada 13, yang masih ada di Ukraina 5 ya, apa uh, <coughs> uh, antaranya sudah kita di uh, uh, diantaranya sudah kita kita pulangkan ya kita keluarkan dari Ukraina tinggal 9 ya. 9 ini adalah warga negara kita yang ada di cernih yang sampai saat ini terus kita upayakan uh, evakuasinya nanti kami akan sampaikan secara detail lalu 32 ini data yang sama tidak berubah adalah warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina karena pertimbangan keluarga Data 32 ini juga termasuk pejabat dan staf esensial KBR Kiev yang masih beroperasi di dalam Ukraina. Ini pergerakan ya. Jadi kalau teman-teman melihat warna hijau itulah adalah pergerakan evakuasi yang kita lakukan pasca 3 Maret 2022. Yang warna hijau artinya sudah bisa kita gerakkan ya dari berbagai macam titik yang ada di Dini Pro Odessa, Cerniski, dan Ivano-Frankis. Ya. Untuk Kharkiv, Pro Cerniski, dan Ivano-Frankis, kita evakuasi menuju ke Lviv, ya. tim pelindungan WNI ada di Lviv, dan sudah kita bawa ke Polandia, ke Wasawa. Sebagian sudah kita pulangkan, namun... Eh, pada saat pemeriksaan tes PCR, ada satu WNI kita yang positif dan satu pendampingnya. Pendampingnya tidak positif, namun karena tidak bisa ditinggal, akhirnya ada dua WNI yang masih tinggal di Warsawa dan menjalani karantina di bawah fasilitasi dari KBRI Warsawa. Jadi seluruh yang warnanya hijau ini adalah perkembangan pasca 3 Maret. Yang sudah semuanya kita evakuasi keluar dari Ukraina. Yang tersisa adalah yang warna biru, 9 orang, yang ada di Chernihiv. Ini adalah situasi terakhir. Kalau kita melihat, Chernihiv ini ada di utara Kiev, ada di Ukraina Utara, yang saat ini memang menjadi zona pertempuran. Karena yang warna merah ini adalah warna daerah, wilayah yang dikuasai oleh pasukan Rusia. Sedangkan yang arsir ini adalah pergerakan pasukan Rusia jadi eh, pasukan Rusia telah mengempung ya, eh, kota Kiev ya, dari barat laut utara timur ya, kita sedang upayakan Green Corridor ini sebagai jalur aman evakuasi warga negara kita keluar dari Cernyif kemudian eh, perkembangan terakhir KB eh, otoritas Kiev menerapkan curfew yang berlaku 15 Maret 2022 malam hari dan berakhir tadi pagi jam 7 waktu Kiev. Pada tanggal 16, kita juga mendapatkan laporan bahwa ada serangan pasukan Rusia yang mencoba masuk ke kota Cenev, namun dapat ditahan oleh pasukan Ukraina. Saat ini kondisi WNI kita ya, sudah bisa kita pindahkan, yang awalnya ada di publik, ya, saat ini ada di satu tempat safe house ya di kota Chernihiv, ya. ada fasilitas banker dan juga uh, pasokan logistik yang lain. Kami terus mencoba melakukan proses evakuasi. Ya, beberapa kali proses evakuasi yang kita lakukan ya, memang akhirnya harus kita tunda karena situasi di rute evakuasi masih terjadi pertempuran. Ya, jadi demi keselamatan para wni kita, kita Uh, belum bisa kita gerakan, karena situasi pertempuran yang masih terjadi di zona uh, evakuasi. Kita akan terus uh, lakukan, ya. saat ini kita juga sedang lakukan upaya-upaya evakuasi, namun uh, detailnya belum dapat kami sampaikan, namun kami mohon uh, doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan upaya evakuasi yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan selamat. Ini adalah berbagai macam upaya yang sudah kita lakukan. Pertama, kita berkoordinasi dengan otoritas dan semua pihak yang ada di Ukraina ya, untuk bisa mengevakuasi WNI kita. Lalu kemudian kita melakukan monitoring terhadap kondisi WNI kita yang ada di Chernihiv, termasuk pasokan logistik. Kita memberikan uh, dukungan logistik juga melalui pihak-pihak uh, yang ada di Dan Kemudian uh, kemarin kami juga melakukan family engagement kepada keluarga yang ada di Indonesia untuk mencampaikan perkembangan terakhir, ya, perkembangan terakhir termasuk langkah-langkah yang kita lakukan untuk dapat mengembalikan keluarga mereka kembali ke Indonesia. Demikian teman-teman semua yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Yuda. Saya kembalikan ke Mas Apung ya. Silakan Mas Apung. Terima kasih, Bapak. Duta Besar Teguh Pajajah Syah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Dan kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengaktifkan situ resen. Silahkan mengajukan pertanyaan secara singkat dan jika dimungkinkan lebih dahulu menyebutkan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Kita ada sekitar 25 menit sehingga kita akan kita berusaha untuk acara jawab Saya tanya jawab ini, dapat terlaksana secara efektif. Sudah melambaikan tangannya, rekan Mada dari Kompas ID, silakan. Selamat sore Terima kasih Bapak Dirjen Bapak Direktur Bapak Apung yang pertama ditujukan kepada Pak Rizal Pak Rizal boleh mohon konfirmasi Apakah dalam pertemuan menu G20 itu dihadiri oleh Menlu Lavrov yang kedua Apakah uh, ada penolakan dari negara-negara uh, para MENDU uh, G7 terhadap kehadiran MENDU RAPROV ataupun perwakilan yang lebih tinggi dari Rusia untuk uh, rangkaian uh, rangkaian kegiatan G20. Yang kedua kepada Pak Yudat itu saja. Uh, semoga tidak kedinginan di Ukraina. Uh, untuk yang upaya evakuasi, selain tadi yang diceritakan itu, Apakah ada hambatan dari baik kelompok-kelompok eh, bersenjata di sana siapapun kelompoknya dalam upaya evakuasi karena ada eh, apa namanya eh, ber -ber -ber -ber -ber berbagai upaya untuk menciptakan koridor keamanan itu bolak-balik gagal rute-rute yang sudah disiapkan yang direncanakan untuk menjadi rute evakuasi ternyata berkembang menjadi lokasi pertempuran itu saja terima kasih selamat sore. Terima kasih rekan Mada pertanyaan pertama tentang G20 walaupun G20 tapi ditujukan kepada Pak Riza, Silakan Pak Riza. Ya, uh, makasih Mas Mada <coughs> terkait dengan dua pertanyaan uh, Mas Mada ya, yang pertama uh, saat ini konsultasi yang dilakukan oleh Ibu Menlu bersifat uh, apa, komunikasi per Mas Mada jadi memang tidak ada pertemuan tingkat menteri luar negeri uh, G20 saat ini memang pertemuan apa? tingkat menteri luar negeri kalau tidak salah dijadwalkan pertengahan tahun atau 2022 nanti nanti mungkin Pak Bowo bisa apa, tambahkan kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut uh, itu uh, apa namanya faktanya jadi komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Mendu tentu sebagai uh, Presiden G20 menyikapi apa, uh, perkembangan yang ada di Ukraina komunikasi dan konsultasi terus dilakukan Indonesia tentu berbagai macam pandangan konsen dan lain-lain tentu kita sebagai presiden harus mendengarkan apa namanya konsen dari semua pihak apapun itu bentuknya konsen itu kita sudah dengar apa namanya apa apa konsen dan keprihatinan dari berbagai negara tentunya semuanya sama keprihatinan adalah tentu perang atau situasi yang ada di Ukraina saat ini berdampak luar biasa terhadap situasi dunia khususnya tentu karena kaitannya sama G20 adalah kaitan dengan ekonomi dunia. Ini ini yang terus dibahas oleh Menteri Luar Negeri, Ibu Menlu dengan semua mitranya Menteri Luar Negeri G20. Saya ingin ingatkan apa namanya Mas Pada juga ya dan ini juga yang selalu Ibu Menlu ingatkan dalam komunikasi bahwasanya G20 ketika lahir itu berawal dari sebuah krisis dan bagaimana dunia ingin merespons terhadap krisis tersebut. Kita ingat pembentukannya kalau tidak salah tahun 1990, 1999 itu adalah menyikapi apa, krisis yang terjadi pada saat itu, financial krisis di apa di Asia pada waktu itu masih pada tingkat uh, menteri keuangan, uh, baru di elevate menjadi tingkat kepala negara uh, tahun 2008 kalau tidak salah. Nanti kalau Pak Bowo mungkin bisa koreksi kalau saya salah persis tahun-tahunnya. Tetapi yang selalu ditegaskan atau digarisbawahi oleh Ibu Menlu, bahwasanya sejak awal berdirinya G20 adalah how we respond ya kan to the crisis, bagaimana memperkuat kolaborasi kerjasama dunia untuk menghadapi atau keluar dari sebuah krisis. Ini adalah filosofi pembentukan dari negara G20. Dan sejak awal, teman-teman, kita semua tahu pembentukan G20 sejak awal adalah adanya perbedaan dari apa namanya nature dari negara masing-masing anggota G20. Karena dasarnya adalah negara terbes, ekonomi terbesar 20 uh, di dunia, jadi uh, terlepas dari berbagai macam ideologi, perbedaan pandangan dan lain-lain, memang sejak awal sudah apa uh, sih disadari oleh semua negara uh, G20. Oleh karenanya, Ibu Mendo dalam komunikasi itu, uh, Mas Mada dan teman-teman selalu mengingatkan itu bahwasanya G20 lahir dari sebuah krisis dan upaya yang dilakukan adalah bagaimana memperkuat kerjasama dan kolaborasi untuk mengatasi krisis dan sejak awal kita tahu bahwasanya G20 kita memiliki perbedaan pandangan di berbagai macam apa namanya uh, isu lainnya tetapi kita berupaya berkerjasama dan berkolaborasi untuk menyelamatkan dunia dan segera keluar dari krisis dan saat ini saat situasi pandemi saat ini tidak ada jalan lain kalau menurut apa, pembicaraan apa, Bu Mendo dengan menteri-menteri Luar Negeri G20 lainnya, khususnya dari emerging ekonomis adalah mari kita berfokus apa namanya terhadap bagaimana segera keluar dari pandemi dan keluar dari keterpurukan ekonomi sehingga kita bisa recover together dan recover stronger. Itu adalah message yang selalu disampaikan dan dibicarakan oleh Ibu Mendo. Demikian, Mas Mada. Terima kasih, Pak Riza kiranya ada tambahan sebelum kita mempersilahkan Pak Yuda kalau ada tambahan dari Pak Bowo dipersilahkan adakah Pak Bowo baik terima kasih mungkin sedikit tambahan saja yang pertama betul jadi kalau mengenai konferensi tingkat Menlu itu memang baru akan baru direncanakan untuk berlangsung di bulan Juli sehingga kita masih belum pada tahap apa namanya mengenai kehadiran yang kedua Uh, betul uh, G20 itu dilihat dari sejarahnya uh, dibentuk uh, untuk menghadapi krisis G20 itu dilahirkan uh, dari apa namanya krisis dan itu menggambarkan uh, tanggung jawab global ya yang dimiliki oleh G20 G20 harus relevan tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga bagi seluruh uh, masyarakat dunia uh, karena kekuatan sistemik yang dimilikinya uh, jadi G20 itu kan lahir tahun 1999 dan itu menyikapi uh, Asian financial crisis krismonya waktu itu kita nyebutnya yang terjadi di Asia tahun 1997-1998 dan kemudian kalau di tingkat uh, waktu itu masih di tingkat uh, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kemudian uh, dielevasi ke tingkat KTT itu di tahun 2009 uh, KTT yang pertama di Pittsburgh Amerika Serikat itu juga menyikapi global uh, financial crisis yang tahun 2007-2008. Nah, uh, jadi G20 diposisikan sebagai premier forum for global economic cooperation. Fokus utamanya adalah kerjasama pembangunan ekonomi dan keuangan. Uh, apa namanya, dan itu adalah mandat yang dimiliki oleh uh, G20. Terima kasih kembali kepada Apung. Terima kasih Pak Bowo. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya, saya kasih kepada Pak Yudha untuk menjawabnya. Terima kasih, Mas Mada. Uh, terkait dengan tantangan kita untuk melakukan uh, evakuasi, betul tadi disampaikan Mas Mada bahwa uh, kesepakatan humanitarian corridor itu seringkali diucapkan oleh dua belah pihak, baik Ukraina maupun Rusia. Namun detil implementasi humanitarian corridor tersebut ya belum disepakati. Seperti kapan? Ya, di mana lokasinya, dan kemudian menuju ke mana? Ada perbedaan pandangan. Kalau dari uh, sisi uh, Rusia, ya, mereka ingin membangun uh, humanitarian koridor menuju ke arah Belarus. Ya, ke arah Rusia. Sedangkan dari pihak Ukraina, mereka tidak mau menuju ke sana. Nah, tentu, tentu, ketika kita ingin membangun humanitarian koridor, tidak bisa tidak harus dipatuhi ya, dan disepakati oleh dua belah pihak dua belakang. jadi tidak bisa hanya satu, satu tidak bisa hanya unilateral ya satu satu pihak membuat humanitarian koridor, namun tidak diakui oleh yang lain tentu dari sisi keamanan juga tidak bisa dijamin. Yang kedua terkait dengan tantangan yang lain adalah tantangan yang ada di lapangan. Bagaimana ketika humanitarian koridor tersebut sudah disepakati event detailnya benar-benar dipatuhi sampai ketika yang paling bawah. Karena kita pahami yang ada di lapangan saat ini bukan hanya reguler army, namun juga milisi yang bersenjata. Ya. Nah tentu kita perlu, perlu mendapat jaminan dari dua belah pihak bahwa seluruh pihak eh, yang bersenjata itu betul-betul dapat mematuhi, menghormati, dan melaksanakan penuh imletan koridor yang ada. Tantangan yang ketiga adalah tantangan komunikasi, ya karena sebagaimana eh, tahu di Jenin eh, sudah mengalami uh, bombardir dari pihak Rusia beberapa saat yang lalu jaringan komunikasi sempat terputus ya jadi koordinasi kita uh, dengan pihak-pihak terkait termasuk juga dengan WNI waktu itu sempat terputus walaupun kemudian bisa uh, nyambung kembali ya. ini beberapa uh, tantangan yang kita hadapi uh, di lapangan ya terus akan kita upayakan sekali lagi uh, semua langkah, semua upaya yang bisa kita lakukan termasuk dengan semua pihak yang ada di Ukraina maupun di Rusia kita akan upayakan yang terbaik untuk bisa mengevakuasi secepat. Demikian, Mas Mada. Terima kasih, Mas Yuda. <tuh> uh, selanjutnya sudah melambaikan tangannya rekan Dian Septiari dari The, The Jakarta Post, dipersilakan. Selamat sore, Bapak-Bapak. Bu. -bapak. Uh, Sebenarnya pertanyaan saya agak mirip sama pertanyaan Mas Mada, cuman saya jadi uh, saya ingin pakai kesempatan ini untuk elaborasi lebih lanjut. Uh, terkait uh, phone call Ibu dengan uh, sejumlah negara yang disebutkan tadi, uh, karena sudah dengan uh, banyak sisi gitu dari negara G20 dan juga emerging economies, apakah dari uh, phone calls ini uh, dan kontak-kontak ini, apakah artinya pemerintah Indonesia sebagai Presiden G20 sudah mulai terbuka untuk kemungkinan dibahas isu Ukraina dalam G20 secara proper. Kemudian uh, langkah berikutnya yang sudah dipertimbangkan seperti apa ya, untuk menyikapi isu Ukraina, apakah Bumen sudah ada pembicaraan dengan menlu Rusia setelah invasi uh, tanggal 24 kemarin atau mungkin sudah dijadwalkan ke depannya sehingga bisa mengkomunikasikan concern dari beberapa negara yang mungkin tidak merasa nyaman bisa duduk bersama dengan Rusia di satu, satu, satu meja, gitu. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, isu yang berbeda, tapi untuk minggu depan ada G20 Energy Transition Working Group. Itu saya mau tanya sama Pak Bowo, Pak agenda yang akan dikedepankan seperti apa ke depan pada pertemuan ini dari Indonesia sendiri? Apakah akan mendorong, apakah isu financing itu bagian, bagian besar dari energy transition ini? Dan bagaimana isu apa sih? Bagaimana Indonesia mendorong pemenuhan target 100 miliar dolar untuk climate finance? Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dian uh, untuk pertanyaan pertama. Apakah Pak Rizal berkenan untuk menjawabnya? Ya, terima uh, kasih Mbak Dian. Uh, singkat mungkin uh, jawaban saya. Pertama, kita kembalikan bahwasanya tadi disampaikan Pak Bobo ya. Uh, G20 adalah forum premier forum untuk membahas permasalahan ekonomi global dan ini sudah apa namanya clear selalu apa disampaikan apa namanya mandat utama daripada G20 adalah membahas isu apa namanya permasalahan ekonomi global tentu berbicara tentang isu Ukraina berbicara tentang isu Ukraina ada forum-forum yang memang secara khusus membahas tentang itu. Tentu, kita tahu semua apakah itu di Dewan Kemenangan PBB yang memang memiliki mandat untuk membahas masalah perdamaian dan keamanan internasional. Tentu, di sana ada SMU PBB, di mana semua negara berada di satu forum yang sama. Kalau DK hanya beberapa negara, tapi kalau SMU PBB, sidang majelis umum adalah semua negara berada di sana dan juga terus membahas permasalahan Ukraina. Tetapi, konsultasi komunikasi. Menteri Luar Negeri dengan semua Menteri Luar Negeri G20 begitu pula Bapak Presiden dengan beberapa kepala negara yang kita tahu sudah juga berkomunikasi dengan beberapa kepala negara dari negara G20 tentu isu-isu Ukraina tidak pernah tidak dibahas karena ini memang tentu menjadi permasalahan global dan memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian global itu yang uh, sementara saya bisa sampaikan uh, Mbak Dian Terkait dengan apa, komunikasi dengan Menlu Rusia, tentu uh, sebagaimana lazimnya, ibu terus berkomunikasi dengan semua menteri luar negeri, termasuk dengan menteri uh, negeri, luar negeri Rusia. Terakhir, memang sebelum krisis atau sebelum perang terjadi, tetapi uh, tentu saya yakin, dalam waktu dekat, komunikasi-komunikasi semacam ini terus akan dilakukan, uh, apa namanya, uh, dengan uh, Menlu Rusia dan dengan menu Ukraina tentunya. Tapi nanti saya akan sampaikan apa pada waktunya ketika apa, penjadwalan ataupun komunikasi sudah dilakukan. Terima kasih, Mbak Dian. Terima kasih, Pak Rizal. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon perkenan Pak Bowo untuk menjawabnya terkait agenda G20. Baik, terima kasih, Mbak Dian. Ya. Jadi mengenai Energy Transition Working Group, akan mengangkat tiga isu prioritas uh, yang pertama itu adalah securing energy accessibility yang kedua adalah smart and clean technology scaling up dan yang ketiga advancing energy financing Nah jadi tadi uh, ini juga sekaligus uh, apa tadi uh, Mbak Dian juga mengangkat mengenai apakah akan mendorong isu financing Iya uh, karena apa karena uh, energy financing itu menjadi salah satu dari uh, tiga Uh, isu prioritas dari uh, Energy Transition uh, Working Group. Dan pemilihan tiga uh, isu prioritas ini mengenai aksesibilitas, mengenai teknologi, dan mengenai financing, ini tentunya merupakan elaborasi lebih lanjut uh, apa dari, uh, karena kan kita ketahui bersama, kalau untuk presidensi secara keseluruhan kita meng, uh, mengambil tiga uh, prioritas, yaitu health, digital transformation, sama energy transition. Nah bagaimana untuk memajukan energi transition ini? Bagi kita caranya itu adalah melalui tiga itu tadi. Mengenai aksesnya, mengenai teknologinya, dan mengenai financing-nya. Jadi kita akan mengajukan perspektif negara berkembang di sini supaya memastikan energi transition itu achievable bagi semuanya, khususnya bagi negara berkembang. Dan tadi mengenai 100 billion uh, financing commitment, uh, tentunya kita uh, terus mendorong negara-negara uh, maju untuk merealisasikan komitmen uh, mereka sebagaimana ditegaskan kembali terakhir pada COP26 uh, di Glasgow tahun lalu. Uh, apa, dan uh, fokus pada energy financing ini uh, salah satunya adalah untuk uh, memastikan pemenuhan target tersebut di samping untuk uh, apa, mengembangkan juga inovatif means uh, for energy financing, misalnya uh, blended finance. Demikian, uh, Mas Apung. Terima kasih, Pak Bowo. Nah, selanjutnya ada rekan Tria Dianti dari Mainichi. Silahkan uh, di, diajukan pertanyaannya secara singkat. Kita hanya tinggal punya waktu sekitar 7 menit dalam tanya jawab ini dan ditujukan baik. kepada siapa pertanyaannya. Terima kasih. Baik, selamat sore. Saya Tria, ya ingin menanyakan pertama kepada Pak Faiza. Seminggu lalu baik Dubes Ukraina maupun Dubes Rusia itu berkunjung ke kantor Pusat PBNU. Ini disinyalir sebagai bentuk uh, untuk mencari dukungan dari mayoritas umat uh, muslim di Indonesia gitu. Nah, bagaimana pendapat Kemlu terkait ini? Apakah uh, bagaimana uh, apa harapan Kemlu? Apakah uh, Harapannya mungkin umat Islam tidak terlibat atau tidak mendukung salah satunya atau bagaimana. Kemudian, yang kedua, pendapat kamu ke terhadap banyaknya kritikan yang ditujukan ke pemerintah Indonesia di resolusi PBB soal Ukraina-Rusia. Banyak yang menyayangkan kenapa Indonesia tidak memilih posisi abstain sebagai salah satu negara non-blok begitu. Kemudian, Pertanyaan terakhir kepada Pak Yuda terkait fonis mati di Arab Saudi tadi apakah ada tanggapan dari Kemlu mungkin ada protes karena uh, dikasih tahunya mendadak atau seperti apa kasih Terima kasih Mbak Tria Ditujukan langsung kepada Bapak juru bicara silakan <tuh> Terima kasih Mbak Tria atas pertanyaannya uh, sebenarnya kalau kita bicara mengenai praktek dalam kehidupan berdiplomasi, seorang diplomat dalam kapasitas apapun sebagai duta besar ataupun pejabat diplomat lainnya, memang by nature ya, atau dari praktek diplomasi yang mereka jalankan, membangun relasi hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan mereka di negara tempat mereka bertugas. Jadi mereka bisa berinteraksi ya, dengan kelompok bisnis, Kelompok kemasyarakatan dan lain-lain, namun tentunya dalam interaksi tersebut selalu ditekankan untuk tidak menimbulkan semacam persepsi yang menimbulkan permasalahan dalam hubungan antarnegara Dengan demikian, kalau sifatnya adalah menceritakan atau memberikan sisi dan perspektif negara tersebut, apa yang terjadi di Ukraina akan berpulang pada bagaimana Ormas tersebut menerima penjelasan yang diberikan karena bisa saja dari sisi satunya lagi juga melakukan upaya-upaya yang tidak jauh berbeda jadi kalau kita berbicara mengenai praktek berdiplomasi membangun komunikasi dan interaksi dengan berbagai kelompok di satu masyarakat di pemerintahan ataupun non-pemerintah adalah satu yang lazim dilakukan namun tentunya ada koridor-koridor yang disperhatikan jangan sampai kemudian menimbulkan permasalahan tersendiri dalam kita dalam masyarakat Indonesia. Jadi ada koridor tersebut yang harus diperhatikan dalam mereka berinteraksi dengan berbagai kelompok kepentingan internal. terakhir. Selanjutnya mengenai abstain, sebenarnya sudah cukup jelas ya apa yang dilakukan dalam proses kita menjadi bagian dari resolusi tersebut sudah berkali-kali dijelaskan bahkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Sehingga justru dengan kita mengambil posisi mendukung resolusi adalah cerminan dari posisi dan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia. Karena berbagai elemen dalam resolusi tersebut, apakah baik di bagian trianguler ataupun di operatif paragraf, sudah juga memuat hal-hal yang menjadi kepentingan Indonesia. Termasuk misalnya di dan melakukan proses menuju perdamaian di antara pihak, pihak yang bertikai. Dengan demikian, justru Indonesia menjadi satu dari 140 negara 41 negara yang memberikan supportnya pada resolusi tersebut. Jadi, itu adalah satu pilihan kebijakan yang sudah dipertimbangkan dengan masak-masak, sejalan dengan prinsip uh, politik luar negeri di Indonesia. Saya rasa itu ya, Mas Tapung, ya. Terima ya, kasih, Pak Dubes. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Pak Yuda. silakan Pak Yuda. Ya, terima kasih Mbak Tria. Nah, jadi ketika uh, terjadi peristiwa eksekusi, ya, warga negara kita, tentu kita perlu tempatkan ke dalam konteksnya. Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan kita, perlindungan terhadap warga negara Indonesia dilakukan sesuai dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Nah, dalam konteks ini, Kedua saudara kita, Agus dan Nawali, memang telah berstatus inkrah sejak 2018. Jadi, memang sejak 2018, maka setiap saat dapat dilakukan eksekusi. Yang kedua, informasi yang kita terima melalui pengacara itu, kemudian kita cross-check. Ya, kita cross-check kepada pihak penjara, dan pihak penjara juga membenarkan. Kemudian, di saat terakhir, staf kajeri jeda bisa bertemu dengan dengan Agus dan Awali ya. kemudian yang bersangkutan juga sholat ya, dan kemudian membaca Al-Quran ya, sebelum terjadi proses eksekusi walaupun staf kita memang tidak diizinkan untuk melihat ya. namun diizinkan untuk bertemu ya, sesaat sebelum eksekusi nah kemudian ketika sudah terjadi Bapak Duta Besar dan juga Bapak Konjen kita yang ada di Jeddah juga uh, diizinkan, ya untuk. Sebenarnya terjadi uh, technical difficulties bad connection, uh, tapi saya rasa pertanyaannya tadi sudah terjawab. Waktu tinggal Sebentar lagi, jadi ini ada dua pertanyaan, dua pertanyaan melandaikan tangan, akan kita persilakan sekaligus sebelum dijawab. Dari rekan Iksan Raharjo dari al Jazeera silakan. Ya, kasih banyak, Pak Apung. Pertanyaan saya untuk Pak Faiza mungkin ya. Pak, dua hari yang lalu, Sidang Umum PBB baru saja menyetujui resolusi tentang hari International Day to Combat Islamophobia nah saya ingin tahu pendapat Indonesia sebagai uh, atau komentar Indonesia sebagai negara dengan populasi musim terbesar di dunia uh, apa yang menjadi harapan dan komentar Indonesia dengan adanya um, resolusi ini Pak? Makasih banyak. Oke, sebelum dijawab saya persilakan dulu rekan Fauzi dari BOAI untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Apung. Uh, langsung aja ke Pak Yuda mungkin Pak Yuda, yang 32 orang wanita kita yang menempati Grenada itu. Sediriin dirinci nggak pak posisinya di mana? Apakah mereka mengungsi di dalam Ukraina atau seperti apa? Dan terakhir mungkin pak, kalau bisa foto-foto uh, kita -foto, ya, kalau orang boleh bisa pak posisinya Pak. Terima kasih Pak Terima kasih, pak. Terima kasih mas Afun. Terima kasih. Ya uh, pertanyaan dari uh, rekan dari Al Jazeera, Kazakhstan ditujukan kepada Pak uh, juru bicara silakan mohon perkenan dari Pak Dubes Pak uh, Saya perjelas mungkin ya karena yang uh, yang diadopsi memang oleh Majelis Umum secara konsensus adalah rancangan resolusi yang diinisiatif di atau mendapatkan diinisiasikan oleh OKI ya untuk menetapkan 15 Maret sebagai International Day to Combat Islamophobia. Uh, saya rasa ini sudah sejalan dengan dengan apa yang menjadi kepentingan Indonesia ya, kalau kita mencermati memang di berbagai belahan negara-negara saat sekarang seringkali terjadi mispersepsi atas Islam dan muncul apa yang disebut dengan Islamofobia. kasus-kasus sudah kita cermati terjadi di berbagai negara besar sekalipun yang selama ini mendahulukan apa yang disebut keberagaman, toleransi dan lain-lain, sehingga satu Uh, penetapan satu uh, ha, apa, hari ya, untuk memperingati Islam International Day to Combat uh, Islamophobia menjadi sesuatu yang penting karena dengan demikian ini menjadi satu uh, mainstreaming bahwa hal-hal yang bersifat uh, apa? Fobia uh, terhadap satu aliran kepercayaan atau masyarakat penganut suatu agama merupakan satu hal yang tidak dibenarkan terlebih lagi dalam konteks Indonesia kita selalu menempatkan bahwa nilai-nilai keislaman yang mendahulukan toleransi, moderasi dan beragama serta pluralisme dan nilai-nilai yang senantiasa hadir dalam kita melihat bagaimana Islam hadir di Indonesia dan negara-negara pada umumnya oleh karena itu kita menjadi bagian dari negara yang mendukung ditetapkannya oleh Majelis Umum hari peringatan to memorize this hal-hal tersebut ya jadi posisi Indonesia sangat positif dalam artian mendukung keputusan Majelis Umum PBI tersebut. Terima kasih Pak Dubes Selanjutnya dari pertanyaan dari rekan POV, terkait 32 orang yang memilih untuk tinggal di Ukraina ditujukan kepada Pak Ida. Terima kasih, Mas Sozi. Jadi, terkait dengan 32 warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal di dalam Ukraina, dari 32 tersebut adalah 9 staf esensial dan keluarga dari KBRI. Nah, sedangkan sisanya tersebar di beberapa titik, kami dapat sebutkan ada yang berada di wilayah Luhans, di Odessa, di Lviv, di Kiev, di Mi co-life, kemudian ya ada juga di Carson dan terakhir ada di Vinitsia. Jadi memang tersebar di berbagai macam titik. Nah Untuk WNI yang di luar Essential Staff KBRI, memang mayoritas adalah warga negara kita yang menikah, ya, menikah dengan warga negara Ukraina. Ya, ini terutama adalah perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara Ukraina, dan karena ada aturan di Ukraina untuk laki-laki dewasa usia 18 hingga 60 tahun dilarang keluar Ukraina untuk wajib militer. Ya, jadi mereka atas kesadaran sendiri dan memahami resikonya mereka ingin tetap bersama suami mereka. Nah selain uh, selain uh, istri uh, juga adalah anak-anak, anak-anak ya, yang berkeluarga negara yang ganda. Namun tetap kita hitung sebagai uh, warga negara Indonesia. Nanti untuk foto-foto uh, pada saatnya nanti kami bisa share, Mas Fauzi. Terima kasih Pak Yuda. Siap. Ya. Terima kasih Pak Yuda. Empat uh, menit sudah terlewati dari satu jam yang dialokasikan untuk press briefing kali ini. Namun masih ada satu rekan uh, dari investing.com yang mengangkat tangannya. Jika Pak juru bicara berkenan, kita bisa komodir dari Pak Eldo. Silakan Pak Eldo. Mohon dipersingkat pertanyaannya. Uh. Ke, ke Pak Jubir ya, dua pertanyaan aja mengenai ini uh, pertama dari sisi pemerintah kan ingin ada peningkatan ekspor dan Pak Jokowi juga punya fokus untuk diplomasi ekonomi ya Pak dari dua tahun belakangan ini uh, sejauh ini tapi bagaimana sih progres untuk mendapatkan peluang perdagangan terutama di pasar non tradisional seperti negara-negara Afrika terlebih kan dalam kan ini kan ada pertemuan dengan negara-negara Afrika mungkin bisa dijelaskan dan juga pertanyaan kedua, ini kan sudah sudah tujuh hari program teks amnesti kedua sudah jalan. Apa aja upaya dari Kemenlu dan duta besar dari berbagai negara untuk mensosialisasikan program ini, terutama negara-negara yang banyak diisi oleh pengusaha dan pekerja di pekerjaan Indonesia seperti Singapura, Hong Kong, dan Swiss. Terima kasih. Uh, terima, terima kasih Silakan uh, Pak Jubir. Terima kasih Mas Eldo ya. Bersama kita, ada Mbak Mita, juga ya, yang berada di tim percepatan pemulihan ekonomi. ya. Namun, yang kita, saya ingin sedikit sampaikan adalah, uh, Afrika merupakan salah satu kawasan yang juga menjadi perhatian pemerintah karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif positif dalam uh, beberapa dekade ini. ya Dan banyak peluang yang pasar yang belum banyak cukup dikenal oleh pelaku bisnis di tanah air, instrumen yang digunakan oleh pemerintah. Kita sudah melakukan dua forum besar terkait Afrika, Indonesia Afrika Forum dan Afrika Investment Forum. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Dua forum ini ditujukan untuk lebih mengenalkan pelaku bisnis Indonesia terhadap potensi yang ada di kawasan Afrika. Dan berangkat dari proses dua event besar yang kita laksanakan tersebut, sudah lebih meningkat lagi pemahaman di pelaku bisnis Indonesia termasuk badan usaha milik negara atas potensi yang bisa didapatkan dari pasar-pasar potensial di Afrika tidak semata-mata dalam konteks pemasaran produk perdagangan namun juga dalam konteks investasi yang akan bisa generate keuntungan ekonomi lebih lanjut terutama di proyek-proyek misalnya pembangunan infrastruktur dan lain-lain dan mekanisme pemberian pinjaman juga kita sudah miliki di tanah air di sisi lain Uh, tentunya KBRI kita juga dalam proses mereka menilai potensi ekonomi suatu negara juga bisa menyampaikan rekomendasi ke tanah air bagaimana kita mengkaitkan program-program pembangunan kapasitas uh, bagi satu negara di Afrika yang kedepannya membuka peluang untuk uh, melakukan transaksi perdagangan misalnya dengan negara Senegal sebagai contoh kita mengenalkan produk-produk eh, traktor atau eh, bahkan eh, vaksin ya. Dengan demikian dalam proses selanjutnya akan membuka peluang pasar kita untuk masuk ke pasar-pasar di Afrika yang eh, memiliki eh, pot, apa, peluang untuk produk-produk Indonesia untuk masuk. Jadi kita bisa menggunakan instrumen eh, pembangun, bantuan pembangunan kapasitas untuk membuka jalan bagi masuknya produk-produk Indonesia. Tapi saya berharap tentunya Mbak Mita bisa menambahkan lebih lanjut upaya spesifik yang dilakukan oleh tim percepatan pemulihan ekonomi di Kementerian Luar Negeri. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Uh, tadi uh, mengikuti pertanyaannya dari Mas Erdo benar sekali pada pertemuan rapat kerja dengan uh, Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Bapak Presiden memang secara spesifik meminta kepada para Kepri untuk menggarap diplomasi ekonomi. Mungkin juga pada pagi hari ini, teman-teman juga menghadiri ya, pembukaan-pembukaan Kenya, hal ini menunjukkan semakin dekatnya hubungan kita dengan Afrika. Terkait dengan Afrika dalam rangka untuk mendorong perdagangan, mungkin Bapak-Ibu sudah mengetahui saat ini kita masih dalam perundingan untuk penyelesaian Preferential Trade Agreement dengan Mauritius, mudah-mudahan akan akan dilaksanakan pertemuan dalam waktu dekat juga sudah masuk ke dalam ronde kedua kalau tidak salah. Lalu yang sudah diratifikasi yaitu PTA dengan Mozambik dan saat ini juga kami sedang melakukan penjajakan dengan Djibouti dan Angola untuk bisa melakukan negosiasi PTA. Terkait dengan proyek-proyek uh, yang dilaksanakan di luar negeri, memang saat ini kementerian luar negeri sedang berusaha untuk mendorong uh, industri strategis untuk bisa uh, melakukan uh, proyek di Afrika. Salah satunya yang sedang berlangsung saat ini adalah proyek Renovasi Istana Presiden Niger oleh NIKA. Renovasi Istana Niger ini uh, rencananya akan selesai... Uh, Pembangunannya telah selesai pada November 2021 yang lalu dan akan dilakukan serah terima pada triwulan awal tahun 2022 ini. Selain itu kami juga memperhatikan bahwa ada beberapa BUMN yang masih melakukan beberapa proyek di luar seperti PTDI dan PT. INKA. Selain itu Bapak Ibu mungkin kalau saya boleh sedikit bercerita saat ini juga sedang dirintis upaya melakukan proyek dalam bentuk counter trade dalam arti kita melakukan imbal balik atau imbal dagang untuk sebuah proyek. Tapi saat ini proyek intensif cross-proyek ini masih dibahas dibahas secara intensif mungkin nanti pada saatnya akan kita sampaikan lebih lanjut seandainya sudah berhasil mungkin itu dari kami Pak Dirjen IDP terima kasih banyak. Ya kedua tadi monet tax amnesty kita akan uh, coba uh, dalami lagi ya apa yang sudah dilakukan oleh perwakilan uh, kalau saya melihat di saat di launching atau dicanangkan tax amnesty yang pertama uh, beberapa perwakilan memang melakukan kegiatan workshop mengundang para pelaku uh, in, warga negara kita yang berdomisili berdomisi di, katakanlah di Singapura, di Hongkong untuk bisa lebih mengetahui lagi uh, apa yang persisnya dari kebijakan tersebut. Untuk yang baru ini tentunya saya, kita perlu waktu ya untuk melihat kembali, uh, perwakilan mana saja sudah melakukan uh, pendekatan kembali dan memberikan proses uh, apa pengenalan sosialisasi ke masyarakat kita yang bermungkin di sana mungkin itu Mas Apung ya sedikit tambahan nanti kita akan update lebih lanjut. Mas Apung masih mute, Mas satu? Mohon maaf. Ya uh, terima kasih Pak Jubir. Ya, Pertanyaan dari investing.com tadi merupakan pertanyaan terakhir, walaupun masih ada satu pertanyaan di chatbook, tetapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan, mohon pertanyaan tersebut dapat ditanyakan pada press briefing yang akan datang. Uh, sebelum kita tutup acara press briefing pada hari ini, apakah ada hal-hal lain yang ingin di-highlight untuk menutup press briefing ini dari Pak bicara serta Ibu Bapak Direktur yang menjadi uh, narasumber pendamping pada press briefing kali ini? Dari saya tidak ada lagi, Mas Satu. Okay. Ya Terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Ketua Jasa, beserta Ibu dan Bapak Direktur Narasumber Pendamping. Ya Dengan demikian, Press Briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Dan sebelum akhiri press briefing kali ini, saya akan umumkan terlebih dahulu bahwa besok kami mengundang rekan-rekan semua untuk mengikuti acara Virtual Joint press Statement antara Menlu RI dan Menlu Mesir yang direncanakan pada pukul 14.05 hingga 14.15. Detail program dan tautan Zoom-nya akan kami sampaikan melalui saluran komunikasi kita yang biasa via WhatsApp Group. Dokumentasi press briefing kali ini juga akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita secepatnya. Baiklah acara press briefing kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi -teman. wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. kasih Pak. Tidak, stay ya. Terima kasih. Pak Dijen, teman-teman. Habit ya. Yep.